Aku, aku itu Valentina, dik guruku -guru gamer Belajar nge-game, belajar! Ya apa kabarnya kalian? Apakah sudah menjelang-menjelang akhir tahun Dan kalian sudah mulai merencanakan liburan Apa ya? Staycation Lenggaran di wong-wong itu ya Staycation di kota-kota terdekat di daerahmu Komen di bawah kalian akhir tahun pingin kemana? So, uh, mungkin ketika tayang ini sudah tahun 2022 ya But it's okay Aku menyampaikan sebuah pesan dari 2021 Tempat resolusi-resolusi Tempat resolusi-resolusi eh. Tempat resolusi-resolusi kalian yang tidak terwujud Dari 2019 Eh, 2020-2019 Oke, okay, hari ini uh, special edition ya special edition yang mana aku sengaja berdandan rapi hari ini karena karena karena yang kalian tonton saat ini ya kali ini segmen ini itu special edition menggunakan green screen. Iya, aku kayak ngerti carane menggunakan green screen di Uru Pak Guru Seniorku yaitu Pak Wahyu Sulaiman, thank you so much Setelah mendukung channel ini dari Endul Sampai sekarang aku dikasih Tips and trick bagaimana Cara menggunakan green screen yang baik Dan benar So hari ini aku special maca cuantik Aku gae bulu mata anti badai Dan lain sebagainya, baju rapi dan lain sebagainya Untuk Mem apa ya? Merayakan momentum kita kali ini. Squit tonton mereka juga ya setelah kalian nonton video ini. Oke. Okay. Uh, hari ini kita akan memainkan sebuah petualangan yang penuh dengan horor juga. Tapi well, horror action supernatural mungkin ya oleh aku bisa ngomong. Genre ini kita kali ini. Iya, yeah, betul. Kita akan memainkan Resident Evil Village Demo. Are you ready with me guys? so katakan password semuanya Yuk, let's! Bisa? Isok di screenshot, baiklah Game ini masih dalam perbaikan, katanya Dan melihat, apa? Thumbnail-thumbnail, poster-poster yang sudah tersebar di Resident Evil Village ini keren-keren, menurutku. Dan ono rumor juga di mana sebuah Chris, Chris uh, pak pak tentara, itu jadi jahat. Kenapa? Aku tidak tahu. Kita temukan sama-sama di sini di demo kita kali ini. Apakah itu akan terjawab? yuk langsung saja. Kita setting dulu. Voice language English. Ono Thailand nggak? Oh enggak. What does you know? Ya tetap ono Jepang ya. Yuk, karena game ini asalnya dari Jepang, rep. Display language English Loh, loh, loh! Lo. Uuh, <laughs> umeh! jadi Chinese dong! Subtitle on. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. And press circle to start. Continue with this setting, yes. Waduh, apa lagi? Barely visible. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, barely visible Oke okay. Please check your maximum brightness. Tak okay. padang uh, uh, no. Pedih aku. Oke. Eh iki sih? No sudah ya apa ya apa r oh di scroll dong di scroll rek ketika aku melihat monitor apakah kepalaku terlalu dongga? jika iya aku akan berusaha untuk tidak terlalu dongga. oke okay. yes soale kadang aku hilaf iku gini loh <laughs> iya monitorku ngeduar soale ah oke okay. Hah? Apaan ini Kabalen, oh, wait a minute. Tak rekamannya mulai tekokin ini dan request masuk ke record kedua. Bosing dari pertama ke gua kak ngerti aku. R A -N -G -E -N. Uh. Isa oh, di no lo. Oh isopo? thank you, thank you adik kecil, thank you so much. Welcome to the village of Resident Evil gameplay demo. koyo eh kita bakal tersesat dek Deso yo. Kau yo eh judulnya ku village terus kita disuguhi scarecrow kayak ngene dan pemandangan ilalang kau ya kita akan bergulat di Desha. Saya lagi oke, okay. pressure circle to start. Oke, ada wow, no dua, ada no dua ternyata. Oh, kita akan mainkan satu persatu ya. Dalam satu episode, kita satu arena. Play the village demo hmm. kayak village demo dulu aja ya, yang Dek desa kayak soalnya ada dua lagi: play the castle, ambil village, hmm. tapi tapi aku kok kepingin dek castle di yo. Apa deh kesel dice ya wah untuk ababilnya ya mas deh kesel dice. girl to start. Ah. ah. Ah? Oh ya Allah di waktu dong. Ah oke okay, oke. Okay. Oke okay, oke okay. karena di waktu ya ternyata dek dek ojung sana itu ada timer. Dan kita nggak bisa leluasa kesana kesini. Ternyata, ya, uh, wes, ya, wes, ya, wes, easy aye, easy aye. Kita pilih di Castle yang easy, si kita tahu arena apa yang akan menunggu kita. Namun, um, this demo is limited: 60 menit gameplay only, be play online. Tidak ada save-save-han Oke, okay, oke, okay, we'll take that. Oke, okay. Eden Darster abah Anaknya Ethan, mungkin ada di istana ini Dia masuk ke istana ini Dengan harapan menemukan anaknya Tapi uh, dia Ethan malah menemukan sambutan yang tidak ramah Dari penghuni kastil Apa yang akan menunggu kita di sebuah kastil yang namanya Dimitrescu Oke okay. Waduh Waduh-aduh wow, Temenan deh Kastil ya Royo ya, tangin kan, okay, kastil Oke eh uh, R Rose Cari Rose di kastil Oke okay. Wow, ada api yang hangat Oh, iya yeah, iya yeah. Ini Bisa digerakin? Oh, kak bisa Oh, first person Shooter ya? Iya eh? yeah, iya, yeah. FPS First person Oh, bisa diambil, Rek. Waduh, kaget. Chris Moon Glass. Oh, treasure. Oh. Wow. Inventorinya seperti sweet, guys. Dan itu ada misi kita di sana. Terus ada health kita. Terus ada uang mungkin yang kita punya 5.000 lei. Uh -huh. Terus ini senjata-senjata kita. Yang apakah bisa kita tata? Move. Iya. Uh -huh. Oh, iso dong? Iso dong, Rek? Oh my god, ini akan membutuhkan taktikal yang tinggi Oke, okay, oke okay. ah. Wow, ini kursi yang sangat nyaman Ranjang ini, ranjang yang amat nyaman Tapi kok sepi ya? Rumahnya gede, tapi nggak ada orang Oke, okay, terus kita kemana? Halo? Permisi Le, bule Waduh, lek kakek takut ya? Walaupun nih buka, eh kakek Sorry, sorry, I'm sorry, I'm so sorry. Apa ini? "Maidens of the Harvest" oke, okay, ada lukisan gadis-gadis yang sedang menari Oh wow, ih, keselambu nih. So, bagian roda kayaknya nih, ih, weh, weh, weh, tutup selambure. Eh, pacu ini tapi kok tau banget ya? Oh katanya pesta paling ya, Gaun gaun pesta paling. Iya, iya, iya, iya. Oh ada tangkir iyo oh kaya eh, ada yang ngabis. Apa i? Makan dan minum tapi kok iki? Oh no, selai, stoperi ini kakek ya, nih kere. Wah lah, next, next, next. Wadah, oh, oh, wadah, wadah. Oh, Aku nyenggol apa lagi? Oh ya, Allah nyenggol abang dong. I'm sorry. Oh, selai, oh, notok sel dewi. Oh, mayo no oh, otomatis ya, tisti Oke okay, oke, okay. oh sudah dibuka. Ih, uh, itu adalah kabar buruk tahu. Kita harus mencari kunci. Oh, crouch. Oh, oh sama yo Ambe. Ambe. apa mekanike. Resident sudah level tujuh. Oh, tapi lebih smooth. Iya masa masuk masuk gimana okay, ngerka smooth banget. Uh, aduh aduh aduh aduh, aduh sempit sekali aduh aduh ke gak? nggak ya gemang pepepepe ah ah ah tikus tikus stop bothering me permisi hah anda capek saya apalagi nana dari tadi oke okay. Terus, oh Hai Oh, bisa diambil Raster Scrap Material mm -hmm. Oh Oke okay. Terus Oh Oh, bisa combine-combine Berarti kita harus cari item dan akhirnya combine di sini Entah itu untuk health Atau untuk ammo kita hmm, Kabar buruk bagiku Yang tangannya cuma dua ini Treasure? Oh, kita mendapatkan treasure? dan gelas tadi itu treasure Oke okay. Oke, okay, oke okay. yeah, Iya, yeah, iya, yeah. iya Ayo cepat, cepat, waktu kita terbatas, Bung! Pick up! Uh, maaf tadi, apa ya yang keambil ya? Permisi Permisi Assalamualaikum. Run, untuk untuk apa kita run? Eh salah salah, run. Si... Ya cara nih run? Oh iya iya iya iya iya. iya. Oke, okay. apakah baik kita unlock pintu ini atau kita kunci saja? Rela onok oh, perintah kongkon lari. Pasti mariannya monsternya teko Tidak, <laughs> hai gunpowder Aduh, aku kok masih deg-degan nih bisa adem aku Tapi untungnya ga ada stamina, lah Ada stamina, wah, maning ya aku Apa ini? Eh Gak ketok Aduh, gak ketok, guys bisa diambil iku lo kalian lihat kan batu itu? Where have they taken Rose? What? <gasps> uh, permisi, permisi, Dux. Oh, we meet again. Duke. Hi, Dux. Why are you here? Where there's coin to be made. Oh. <coughs> And have you found your daughter? No. Ablum. Uh, belum ketemu Rose. Uh, she is truly here, the Lady of the Castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not, Dame The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Ah, uh, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak dulu, Dukes. I'm sorry. Hey! Wow, ada treasure Oh, nggak oh, bisa Kita harus cari sesuatu yang bisa buat mainan situ Oke... Okay. Uh, mungkin nanti duk... Eh, ya ampun Oke, okay. terus... Kita disuruh ngapain ini? Kok tiba-tiba ada... Empat... Hal? Nggak oh, bisa juga Disuruh cari apa ya? Kayaknya kita disuruh ke atas dulu deh Lihat dulu ya Apa yang akan membunuh kita di atas sana mm -mm. Permisi Permisi Permisi Apa ya aku Apa itu? Nyerangat Apa itu? Oh api Sesak re. Re, Kalian tidak membayangkan ada di posisiku sih Aku berkeliling di rumah yang kosong ini Sendirian! Ayolah aku DKI amo ah, tapi aku gak DKI bedil dong Oh no no handgun Handgun ya? Handgun kan mang Ah, kayaknya disuruh berkeliling Permisi! Assalamualaikum! Hah! Hah! Hah! Ah. Aduh Hah! Halo? Excuse semua, noncebo apa ini? Three daughters, Bella, Cassandra, and Daniela. <sighs> aku ngap-ngap sumpah, tapi aku gak ngerti akan bisa menyelesaikannya atau tidak ya. I try. Oh, dapat uang Permisi. oke, okay, super so good. Kita belum ada yang mengejar, ikin diendi coba, oke, okay. so far so good, belum ada yang macam-macam dengan kita, jadi uh, baiklah, so, uh, nggak pake ya Allah, chamber, c c, -c a, chamber, mama mau oh luas banget terus aku nggolekin ini tuh dicoba oh, oh tembus di sini apakah apakah ini apakah ini chamber yang dimaksud itu mas the angel hmm. kita disuruh mencari topeng ternyata baik di bawah nggak ada apa-apa sejauh ini wanita ngeloteng tarik Uh, aku sih mau saja. Eh mama, mama help me, mama, mama, Kaiso, mama kaiso, betul. Ah, sih ah shush. Oh hi, uh, rotate, eh rotate. Oh di zoom out. Eh oke. Okay. Oh. Oh, meng, Oh, gunung! Oh, I see... Yuh! Iya, banyak selesto beri, ya? Oke! Okay. So far so good! Kayu tunang loteng ini, karena di depan buntu. Aku benci rumah besar dengan loteng yang besar! Aduh, mana gelap lagi? permisi, Aduh... Oke, okay. rumah ini terbuka Eh, apa, ruangan ini terbuka Jam fluid? kayak aku coba Apakah okay. aku untuk health, health, permesh. Oke Reh.. Kau nggak aku sih nge oh, Aku ngeplui Ketawa-ketawa kan, diomendul aku Oh my god Apa ini? Oh, Examine can use that Enggak mm. bisa, ya? Oh, uh, oke okay, oke. Okay. Special bottle, a with flower. Ini banyak botol. Namam apa diwakilin? Kak Kelem dong. Ah, alamat belum bisa masuk sini. Oke, okay, kita jalan-jalan lagi di tempat yang mengerikan ini Alo, permisi Permisi Excuse me Gak bisa Gak bisa Ray, aku gak janji untuk menyelesaikan ya, Tapi setidaknya aku mengajak kalian berkeliling Oke okay. Belum ada item Yang bisa kita temukan Can be broken Oh, bro Oh, oh thank you Uh, jadi tugas kita di sini untuk mecahin guci orang nih. Kita ke rumah seseorang yang kita, gak kita kenal, kita pecahin guci gucinya. Apa gitu? Tidak sopan. Bisa? Oh nggak bisa. Oke, okay. uh, aku bawa pisau di rumah orang yang nggak aku kenal. Rengep sumpah Ngap ngap. Kocong, tutup lagi. Ini apa juga? Itu ada mata. Bisa dicoba enggak? Coba yo, coba, coba. Loh, ha? Ya apa toh? Hmm... It's slowly with a ring. C. C. C. Hmm... Ah. Uh. Oh. Diputel di C. Diputel di C. Oke, okay. kayaknya bisa dipakai di deh ini Di sini. Oke, okay, oke. Okay. Oh, kan? Kamu nyeremin tahu, Mbak. Permisi. I hit this. Aduh. Saya lagi. Aduh. Aduh. I Pulang. Eh, buntu Permisi bos oh. tidak kedua it? melayu mazetan mazetan mazetan ayo melayu mazetan pulang pulang pulang pulang pulang ayo ah. aduh jalanmu itu terlalu ceria aduh si dup tempat aku mengadu ah si ya apa ya apa nih Aduh, enggak, lo tengok no iku, pisan Aku sungguh tidak cocok dengan game-game seperti ini uh. Re-wes, right, yo! Uh, see you till the next video! Gakoleh ya? Ah, oke. Kok hening? Hening dong. Eh, uh, Mbak Cassandra, kau nak maane deh kono? otot, oh, tot, tot, tot, tot, tot. Oh, ikut cara nene, Mbak. Mbak Cassandra, wah, kau yang Mbak. Hah, hah, hah, otoke, oh, otoke oh, kau anak kuncinya dong. Hah, otoke, ovegi, loh tidak ya berhenti ya bos leh ya bos ya ah karena batinku tidak kuat dan tiba-tiba gamenya berhenti bos Aku mohon maaf banget, gak isok menyelesaikan apapun yang disediakan di demo ini. I'm so sorry, aku sudah berpikir keras, dan hatiku tidak kuat. Ternyata, masih oke. next video, see you and ciao. Dadah, dadah, dadah, dadah. Oke, okay. i'm sorry, i'm sorry. Yorose, yorose, kok, miyane, miyane.